Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat lesti lovers, beloved serta leslar lovers dimanapun kalian berada, di TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar lesti kejora dan rizky billar.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 Baiklah para sahabat ya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini Ada kabar yang sangat membahagiakan untuk kita semua kembali Ini info spesial bahagia yang kita dapatkan Langsung dari Kariski Makeup D3 di Wawancar, sahabat Yang ini menyampaikan langsung bahwa Dede Lesti Kejora ini akan isi acara di Semarang bulan depan ya Masya Allah makin bahagia Semakin tentunya banyak rezeki untuk Bumil ya mudah-mudahan saja selalu diberikan kelancaran dan kesehatan Amin. Dan kita lihat unggahan ini di repost kembali oleh akun lesti bilaran skorjarni ada kalimat caption yang dituliskan, masya Allah semoga Dedek dan debai sehat selalu dan rezekinya makin berkah Amin luar biasa sahabat ya. Kalau nggak salah nih tentunya acaranya privat persahabat ya dan Dedek Lasti akan mengisi di acara tersebut mudah-mudahan selalu lancar dan selalu dimudahkan dan tentu yang terutama mudah-mudahan Dedek Lasti dan debaynya selalu sehat. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga dari para fans yakni dari akun SD Ranescore mengatakan Semoga utun dan bundanya kuat dan sehat Amin Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Asila Anskor Labiba Waduh Semarangnya mana nih pengen lihat katanya ya Masya Allah banget pastinya kalau di kota Semarang Pengen lihat langsung bersahabat ya Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan kita mendapatkan selalu kejutan bahagia nih Dari idola kesayangan kita untuk ke kabar berikutnya juga para sahabat perhatikan, di sini ada momen spesial ketika setelah acara live streaming YouTube RANS Entertainment. Ini adalah acara Leslar of Secret para sahabat ya luar biasa perhatikan, di momen spesial ini. Dedek Elasti Kejora ini sedang bersama fans sejati ya, ada Leslar Lovers, Leslie Lovers, dan Belovers. Lovers. Yang mana para fans ini mengasih hadiah untuk Dedek Lesti dan kakak Bilar. Dan di samping kesibukan Dedek dan fans, tentu kakak Bilar ini lagi buru-buru pak abad ya, mengajak Dedek Lesti dengan panggilan ayo sayang nih, masya Allah banget ya. <laughs> Sebegitu sayangnya seorang Rizky Bilar terhadap Dedek Lesti kejora Unggian tersebut pun repost kembali oleh akun Sabortoing Skor Leslar. Ada kalimat caption yang sangat luar biasa juga dituliskan Baca caption Bang Bi bilang ayo sayang ke dede Mereka lagi buru-buru tapi karena ada fans yang kasih kado Dan Abang Bi ngajak dede ayo sayang Pasang telinga kalian lebar-lebar Masya Allah begitu banyak yang mencintai mereka Ketulusan, kesederhanaan, dan keramahan mereka terhadap penggemarnya yang membuat kami semakin makin sayang Masya Allah banget ya luar biasa Di momen ini kita lihat juga persahabat ya Bahwa banyak sekali yang selalu mensupport Banyak sekali mencintai Lesti dan Bilar Itu persahabat ya dari fans aja kasih kado spesial Untuk pasangan dedek Lesti dan kaga Bilar Di kolom komentar kita lihat tersahabat. Ada komentar dari akun Instagram Ratih Lasandara, ayo saling berpegangan tangan dukung idola kita di saat banyak yang memfitnah mereka. Mari kita tunjukkan bahwa kita tetap selalu berada di belakang mereka untuk selalu memberikan kekuatan dan dukungan kepada Leslar. Luar biasa, ini positif banget komentarnya, walaupun banyak sekali fitnah di mana mana untuk idola kita, tetap kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid selalu mendukung, mendoakan, mensupport yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar untuk ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada unggahan spesial terbaru dari Dila underscore Erista. Ya, di sini mengunggah sebuah postingan foto bareng Dedek Lestini, masya Allah, cantik banget ya mereka berdua. Dan ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa juga yang dituliskan lewat caption para sahabat: "Ya, orang kalau sudah dasarnya benci atau nggak suka, sebaik apapun kita tetap dipandang buruk dan rendah." Karena betul, kata orang pintar, "seribu kebaikan akan gampang dilupakan hanya karena satu kesalahan." Manusia tidak ada yang sempurna; belajar dari wanita kuat, Lesti Kejora, dan hebat yang selalu tegar, sehat selalu ya Dede Lesti Kejora. Ini masya Allah banget luar biasa. Tentunya membuktikan bahwa Dede Lesti adalah seorang wanita yang kuat dan tegar, apalagi... Banyak sekali saat ini fitnah di mana-mana, tetapi Dede Olesi tetap kuat dan sabar menghadapinya. Inilah yang membuat kita salut dan bangga. Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik mendukung Dede Olesi dan Kakak Bilar di komentar ini juga persahabat ya ada tanggapan dari DLS ini ini ada sebuah komentar dari DLS hanya memberikan emot yang wow luar biasa banget ya kita lihat uh, komentar selanjutnya nih dari akun Instagram Jumarianis 014 masya allah makasih tehdila sudah selalu sayang dan mengerti teh Lesti Kejora sehat-sehat buat kalian Ini Masya Allah banget ya, luar biasa respon yang sangat positif selalu diberikan Dari akun Instagram fans fans Sejati Leslar Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Devi1608 Kok gua melo ya, aku selalu sama Lesti, strong banget, babynya juga kuat Strong banget Masya Allah, pengen peluk nangis, luar biasa banget ya Mudah-mudahan dukungan kita tetap kompak dan solid selalu mensupport Lesti dan Billar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar bahagia dan cedungan vitamin manja hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.